Lepaskan, ambil oksigen, lepaskan, ambil nafas kuat-kuat, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas kuat-kuat, lepaskan. Ambil nafas, bah. lepaskan, sedikit lebih pelan, bah. lepaskan, ambil nafas, bah. lepaskan, ambil nafas, bah. lepaskan, ambil oksigen, bah. saya sembuh. Ambil oksigen, bah. saya sehat. Ambil nafas, bah. lepaskan nafas dari Tuhan. Mati oksigen, hembuskan tarik lewat hidung. Lepaskan bare lewat hidung, lepaskan nafas dari Tuhan, menyehatkan nafas dari Tuhan, menyembuhkan, ambil nafas, lepaskan. Saya sehat itu pasti saya kuat. Itu pasti. Saya sembuh seratus kali. Luar biasa. Oksigen menyehatkan. Menakjubkan. Oksigen dari Tuhan. Menyehatkan. Obat gratis. Olah nafas. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan kuat. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Hisap lagi. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas dalam-dalam, lebih pelan, ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas dari Tuhan, sehat, sembuh, lepaskan. Ambil nafas dalam dalam lepaskan. Ambil nafas dalam dalam lepaskan. Ambil nafas dalam dalam lepas pas. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. 190, ambil nafas, penutupan. Lepaskan. Ambil nafas, pelan-pelan lepaskan ambil nafas pelan lepaskan ambil nafas pelan-pelan lepaskan ambil nafas pelan-pelan lepaskan ambil nafas pelan-pelan ambil nafas sedikit lagi ya tadi saya tunjukkan ya pakai dua uh, oximeter karena tadi malam tadi malam uh, saturasi, sat, saturasi oximeter yang saya ini tadi malam praktek sudah mulai mati-mati jadi baterainya habis belum saya ganti maka tadi saya tunjukkan ya 98, delapan sembilan sembilan lalu dan tadi saya rekam ya nanti saya saya post di grup rekamannya lalu saya pakai dua nah waktu dua ini satunya sembilan delapan satu sembilan sembilan satu lalu saya tukar jari tadi waktu tukar jari ini bisa sama sembilan 98, sembilan delapan sembilan bahkan pernah tadi ininya 99, sini 97, jadi padahal yang ini biasanya 100. Lalu saya ganti baterai. Nah waktu saya ganti baterai ini saya pindahkan jari kanan bisa 100 ya. Ini di kiri 99. Bahkan kadang, kadang 98. Nah memang beda alat beda ya. Beda dari jari juga. Saya tukar lagi tadi ya. Kalau teman-teman tutup mata nggak lihat tapi nanti tapas rekamannya ya. Jadi ketika saya ganti baterainya mau habis ada biasanya kan kalau teman-teman ikut tiap pagi saya 25 kali tarik udah 100 saya ganti baterai ya jadi kalau fluktuatif bisa juga karena baterainya cuma kemarin kan saya tidak tunjukkan ya nunggu baterainya habis ya kan gimana menunjukkan ah tadi malam tuh pas tuh saya workshop tadi malam ya kelas yang berbayar karena emang ada juga pas berbayar tiap malam uh, workshop ya tapi tiap malam tuh enggak saya jadi saya kira-kira 10 kali yang lain Ibu Sinta, masalah-masalah psikologis dan yang satu lagi Pak Saiful Karim itu Pak Ustadz. Tuh. Dia juga Master of Science. Dia lebih banyak mengajarkan ya dari segi filosofis ya. Itu saya tadi malam pas praktek baterainya habis-habis ya. nggak bisa nunjukin dengan menarik kalau bisa 100%. Tapi tadi malam memang below 2. Jadi nunjukkan untuk turun, bahwa saya turun sampai 72 saturasi 72 ya jadi kalau fluktuatif bisa cek baterai nah sering kan begini Pak baterai saya itu baru ganti Pak Oksimeter ini dirancang untuk dipakai tunjukin tunggu stabil cadet. gitu kalau ke dokter kan pasang sampai stabil cadet, lepas lagi jadi paling cuma 30 detik satu menit paling lama tiba-tiba kita olah nafas 30 menit dipantang begini dua minggu habis baterai nah yang ini bisa satu bulan lebih Ya, kalau tiap hari dipakai. Yang ini paling dua minggu sudah ganti baterai, ya karena dia bisa tiga digit. Nah Itu kalau fluktuatif bisa juga memang karena uh, alatnya. Bisa karena jarinya, karena saya dengan alat yang sama, saya pindah jari. Di sini 100, di sini 99. Jadi saya harap ini bisa uh, cukup menjelaskan kemungkinan dari sisi alat yang lain ya kalau pernah asma pernah bronkitis pernah kena covid emang saturasinya tidak stabil cuma selama ini kita nggak pernah ke dokter itu terus alatnya dipasang setengah jam gitu yang nggak, ya pasang sebelas sebelas coba pasang setengah jam maka saya sering menyarankan kalau yang aktif coba nggak usah ngapa-ngapain ya lalu pasang ya bahkan bisa begini anda pasang oximeter ya lalu ada membayangkan Duduk di pinggir pantai atau di gunung, anginnya bagus, lembut, jiwa Anda tenang sekali. Aduh, enak banget tuh, spoi spoi. Ada lihat denyut jantung tanpa saturasi, tapi sebenarnya lebih banyak denyut jantung. Kalau ada, bayangin dikejar anjing. sampai <laughs> dikejar anjing? Dikejar anjing, <laughs> kalau perlu, nama Anda lihat saturasi atau oksimeter. Ya, kalau aja kalau gak, hanya membayangkan aja tanpa nafasnya diroba, ya nanti oh, saturasi sama denyut jantungnya berubah apalagi anda nafasnya diubah udah pasti kalau anda nafasnya diubah gitu, itu, itu langsung denyut jantung dan nafas berubah karena kita mencoba tanpa merobah orang nafas hanya perasaan aja Anda lihat ya jadi kita punya mainan baru namanya oximeter ini untuk bobot kita tuh ya kalau mau penelitian ya, silahkan ya kalau satu kali kan itu kan kejadian biasa Pak Coba aja berkali-kali, kalau perlu dicatat, ya. Kalau perlu nanti bikin penelitian, ya. Pengaruh perasaan pada penyu cenderung, pengaruh perasaan pada saturasi, ya. Kalau mau bikin penelitian, itu saya berikan insight aja. Coba penelitian hal itu, kan saya tidak penelitian, saya hanya pengamatan. Tapi pengamatan saya itu ada pengaruhnya. Nah, kalau nyata apa enggak pak, ya perlu diregresi, ya kan. Regresinya linear atau tidak? Lalu pak, ya. Tapi sekarang itu regresi gampang. Ya Ada software untuk analisa uh, matematik itu, analisa data itu sekarang gampang banget ya Enter datanya, klik gitu ya, regresi pakai software Oke, itu pagi ini yang saya rekam uh, penjelasan ini saya itu saya akan menjawab pertanyaan